serta dalam proses riset e, SIGAP tersebut kira-kira model kerentanan ini bagaimana? iya, jadi pada waktu itu SIGAP e, mengundang teman-teman e, apa namanya, komunitas difabel, kemudian yang, apa namanya teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mengetahui isu difabel, kemudian bikin dan ingin mengetahui perhentanan teman-teman e, difabel gitu ya hmm. nah, e, riset itu kemudian memberikan gambaran bahwa memang difabel <tuh> itu rentan dalam konteks apalagi bicara soal kemiskinan. Ya. Jadi develbel itu sama dengan orang miskin ya itu sama dengan orang miskin. Ya. Hmm. Kenapa? Karena kerentanan yang tadi. Gitu. Hmm. Jadi uh, pendapatannya mungkin besar, peneluarannya juga besar. Ya. Hmm. Jadi untuk melihat uh, develbel hmm. sebagai sebuah uh, apa namanya individu yang rentan itu luar biasa. Gitu. Hmm. Jadi pendapatannya apa namanya? Mungkin seberapa, tapi kemudian juga seberapa, apalagi tidak punya pendapatan misalkan hmm. Itu juga yeah. menjadi catatan-catatan, jadi utama misalkan yang paling dibaca itu adalah Misalkan teman-teman di beli itu harus misalkan harus diksa rumah sakit Kemudian mobilitas misalkan yang harus, apa namanya, juga butuh tambahan-tambahan uang begitu. itu Kemudian apalagi juga ada personal asisten misalkan ya untuk teman-teman di -teman teman -teman itu Apalagi misalkan, defable yang punya keluarga misalkan ya hmm. Itu juga Jadi, nobel e, Maka sebenarnya untuk melihat kemiskinan bagi teman-teman defable itu Alat ukurnya clear ah, Nah, harus clear Kemiskinan bagi teman-teman defable itu berbeda dengan pendekatan uh, kemiskinan yang lain hmm. Jadi, indikatornya clear gitu Nah, problemnya menurut saya e, Peraturan pemerintah ini tidak untuk membaca indikator <tuh> kemiskinan itu ya. Jadi emangnya perlu ada pembacaan pembacaan? Mas mau menambahkan terkait. Ya, ya model tertanah ini kan sebenarnya apa namanya berlaku universal, hanya kemudian menjadi kelihatan spesifik untuk difabel karena difabel punya biaya-biaya uh, tambahan, bukan lebih, biaya ya, ya. punya bukan lebih. Jadi. Uh, seseorang itu menjadi rentan itu e, karena ada penyebab-penyebab apa-apa itu lingkungan maupun e, kondisi bawaan itu, itu yang menyebabkan dia rentan jadi hmm. e, seorang yang kaya sekalipun hmm. suatu ketika dia menjadi e, bisa menjadi miskin karena misalnya penyakit misalnya. Hmm. karena misalnya Uh, tidak ada sistem uh, jaminan sosial yang baik, misalnya, hmm. karena dia terhambat aksesnya terhadap uh, sarana dan prasarana. Misalnya, hmm. model rentangan itu sebenarnya satu kritik terhadap model kemiskinan hmm. dengan melihat pada berapa tingkat ekonominya, hmm. berapa pendapatannya, propertinya yang dimiliki, seperti apa lantainya, hmm. tembok apa, hmm. tanah, atau keramik. Hmm. Nah, uh, model rentangan itu di luar itu jadi lebih dari itu jadi kita tidak cukup hanya melihat kondisi ekonominya saja berapa penghasilannya misalnya tapi juga perlu melihat bebannya seberapa berapa banyak pengeluarannya nah artinya sebenarnya difabel atau bukan difabel itu punya peluang untuk menjadi uh, rentan hanya kemudian difabel menjadi menjadi apa lebih berpeluang karena ada biaya-biaya tambahan yang pasti harus dikeluarkan. Hmm. Nah salah satu contohnya misalnya di penelitian sikap itu ditemukan keluarga dengan anak yang difabel. Hmm. Itu mereka harus memilih kalau orang tuanya memilih menyekolahkan anak maka harus ditungguin. Berarti orang tuanya tidak bisa bekerja. Hmm. Kalau orang tuanya memilih bekerja, kemudian karena aksesnya tidak ada karena... Harus diantar karena jauh dan sebagainya. Dia memilih untuk ya, sudah berarti anaknya tidak sekolah karena orang hmm. tuanya harus melangsungkan hidupnya, hmm. melangsungkan kehidupan keluarganya. Nah, kemudian kalau anaknya enggak sekolah, dia enggak dapat pendidikan. Gimana dia hmm. pada saat usia produktif nanti? Yeah. Nah, artinya secara sadar keluarga ini melahirkan generasi yang miskin. Jadi kerentanan itu uh, seperti itu, nah itu yang yang coba dikritik melalui penelitian sikap itu kita mau katakan bahwa uh, pendekatan kemiskinan ini sudah harus diubah, hmm. pendekatannya harus kerentanan. Setiap orang itu punya kerentanan termasuk difabel juga hmm. uh, rentan. Makanya penilaian apa indikator kemiskinan yang digunakan itu harus di, harus diubah karena kalau pakai indikator miskin ya hmm. difabel yang ada di keluarga uh, Menengah misalnya, dia nggak akan dapat jaminan e, kesehatan Dia harus dijamin oleh e, secara mandiri Tetapi dengan tingkat ekonomi yang menengah itu Dikurangi biaya terapi, dikurangi biaya mobilitas dan sebagainya hmm. Bisa jadi e, uang yang bisa digunakan untuk hidup Itu jauh lebih sedikit daripada keluarga yang hampir miskin hmm. gini, yes. Seperti itu. Dan itu sangat logik sekali teman-teman <laughs> Pendekatan kerentanan tadi ya bahwa lebih rentan untuk jatuh lebih miskin timbang semisal uh, keluarga yang katakan di uh, bubble dan itu miskin seperti itu nah itu kira-kira ya uh, pendekatan baru yang coba ini, ini juga bisa jadi rekomendasi untuk pemerintah dan harapan kami tentunya video ini juga ditonton oleh uh, pemerintah selaku penyelenggara uh, program kedepannya untuk implementasi PP ini terkait dengan PP ini jadi apa aja sih yang diatur oleh PP ini Chemark? kemudian siapa yang harus yang seharusnya mengampu atau bertanggung jawab terkait dengan apa-apa yang ada di dalam PP ini kira-kira mas Doni menanggapi seperti apa ya nanti itu kayaknya Mas Safi <tik> yang lebih lengkap Mas Safi yang lebih lengkap oke okay, kita coba Mas Safi <tik> Isinya apa ya? Kita kasih kesempatan mas joni untuk ngopi dulu Iya, <laughs> <laughs> e, jadi secara umum memang e, Apa namanya <coughs> Kita bisa baca ya, jadi definisi pincah sosial itu kan apa gitu. mm -hmm. jadi, Itu yang harus kita pertama Jadi memang di sini, di definisinya itu adalah kesejahteraan sosial itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material Ini berusaha ekonomi berarti ya. mm. Kemudian spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak. Hmm. Jadi hmm. kita bayangkan, jadi material, spiritual, dan sosial teman-teman difabel itu akan layak kan? hmm. Dengan apa caranya? Caranya adalah tadi nah, dengan rehabilitasi sosial, hmm. dengan pelindungan sosial, dengan pemberdayaan dan jaminan sosial. Hmm. Nah itu kira-kira apa namanya? Eh, apa namanya program-programnya? Isinya apa aja? Itu isinya itu yang sebenarnya kita perlu baca lagi, misalkan di soal rehabilitasi sosial. Dan <coughs> situ, eh, apa namanya, isinya itu terkait dengan ini, apa? Program-program, eh, program-program, misalkan terkait dengan pemberian motivasi. <coughs> ya kan? Jadi teman-teman di Melbourne nih, nih, dengan program ini, <coughs> perlu ada kegiatan-kegiatan motivasi, kira-kira. Mendorong, Ayo, kamu harus wah, harus mampu, harus bangkit gitu. Mem kemudian mempersuasi, menghimbau, memberikan anjuran, termasuk persoalan yang kursi. Jadi, uh, itu gitu. Jadi, cuman pertanyaannya adalah, sekali lagi yang tadi Mas Joni sebutkan itu adalah soal apakah cara-cara ini tepat, kira -kira. Hmm. tepat untuk kemudian, di untuk kemudian misterahkan teman-teman di hmm. Karena evaluasi kita sebenarnya problemnya itu bukan di kabelnya. Hmm problemnya itu adalah lingkungan sosial. Jadi sebenarnya yang membuat teman-teman difabel itu tidak termotivasi, kemudian tidak sejahtera, itu adalah lingkungan sosial yang menstigma, kemudian menolak di tempat kerja, menolak di sekolah, kemudian. Jadi itu yang sebenarnya tidak gitu. Maka sebenarnya kalau PP ini ikut pendekatan ini, mestinya dibenahi itu lingkungannya yang perlu dikasih motivasi loh jadi yang perlu motivasi yang perlu dikasih <laughs> yang perlu, dikasih, <laughs> yang perlu itu pastinya adalah <laughs> lingkungannya gitu. jadi, bukan ide febeng ya <laughs> nah problemnya uh, sekali lagi uh, bacaan bacaan saya pribadi itu pendekatannya sangat pendekatannya sangat uh, individual yang dipersoalkan teman-teman kita -teman hmm. nah padahal kalau bicara soal undang-undang ini sebenarnya uh, ini ingin mengubah pendekatan lama yang mencari itu hmm kemudian ke pendekatan baru yang lebih kepada persoalan tanggung jawab negara untuk membenahi persoalan-persoalan hmm. sosial yang menstigma teman-teman yang teman menghambat -teman, teman -teman, teman -teman. jadi itu saya kira-teman ya. nah kalau kita baca ini memang sangat hmm. sangat medik ya, ya sangat medik ya. kemudian hmm. sangat indik, indik, indik, apa namanya ya, karena itu saya sebenarnya salah satu rekomendasi saya adalah karena ini peraturan pemerintah yang akan hmm. jalan, Mestinya ada pembacaan yang lebih serius, serius gitu. Hmm. Pembacaan lagi terhadap uh, bagaimana program-program yang lama itu, Program-program hmm. lama itu diberikan, Kemudian dievaluasi, dan kemudian mengubah pendekatan baru. Hmm. Sehingga ia akan menjawab persoalan teman-teman di Fable yang, yang, yang sebenarnya. Nah, kalau terkait yang uh, mengampu atau bertanggung jawab, ini kira-kira uh, siapa? Mas? ya ini memang kemen kementerian sosial sosial dan kemen sosial itu memang terkenal dengan kedekatan cari ya? <laughs> kementerian kementerian sosial ya diingat <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yeah. oke okay. itu ya kira-kira uh, gambaran terkait dengan pp ini dan beliau sudah membaca uh, siang malam <laughs> <laughs> hatam. sudah hatam, ya, katam jadi <laughs> sekarang apa mengeluarkan unek-unek yang uh, yang sudah dipendam sejak siang malam kemarin <laughs> Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin kira-kira harapannya apa ini mas? <coughs> dari PP ini hmm. ke depan dari mas Joni dulu ya, kalau saya sih saya rasa uh, ya karena apapun ini aturannya sudah lahir seperti ini ya <laughs> nah, jadi saya rasa gini, uh, untuk pemerintah, saya rasa uh, perlu lebih kreatif membaca peraturan pemerintah ini Kreatif dalam artian gini uh, Oke, okay, uh, uh, PP ini mengatur atau memandatkan apa namanya, penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, apa, uh, pemberdayaan sosial, uh, dan rehabilitasi sosial yeah. seperti ini Tapi sebenarnya ada cara-cara lain untuk kemudian menyelenggarakan empat hal itu agar benar-benar lebih dapat menjawab kebutuhan di FAPE kemudian bahwa utamanya itu yang harus berubah adalah eh, lingkungan dalam hal ini penyelenggara hmm. layanan publik gitu. itu yang, yang paling penting untuk berubah hmm. mengubah pandangan masyarakat itu butuh waktu panjang tapi hmm. mengubah penyelenggaraan layanan publik katakanlah misalnya pemberdayaan sosial di situ ada banyak peran dari uh, entrepreneurship, misalnya ada banyak peran dari swasta, misalnya. Nah, uh, bagaimana? apa namanya cara-cara uh, kreatif itu bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dari PP ini. Gitu. Mm -hmm. Karena tujuannya baik, PP ini tujuannya baik. baik. <laughs> baik. baik. <Yeah. laughs> Hanya -hanya detailnya seolah-olah terpusat bahwa masalahnya adalah individu mm -hmm. Nah, jadi saya rasa tujuan ini perlu jadi pegangan, tapi kemudian eh, bagaimana eh, mendetailkan untuk mencapai tujuan itu yang perlu kreatif, kreatif untuk melihat siapa yang sebenarnya harus berubah gitu. hmm. nah kemudian yang kedua, eh, kita ya TPO, organisasi depan, organisasi masyarakat sipil eh, juga perlu kreatif melihat aturan ini, itu. jadi hmm. Hmm. Eh, artinya dengan aturan ini, eh, kita menjadi punya banyak pekerjaan untuk <tuk> mengadvokasi, <tuk untuk memberikan ide, <tuk> memberikan gagasan, begitu soal bagaimana seharusnya uh, yang terbaik bisa dilakukan. Nah itu itu apa namanya uh, PR buat kita ya organisasi masyarakat sipil, organisasi di untuk ya, ya ikut menemani, ikut me hmm. mendampingi proses implementasi peraturan pemerintah ini yang ketiga, jadi saran saya yang, yang kita jadikan pegangan adalah tujuan dari peraturan pemerintah ini. Hmm. detailnya ya bisa kita annual, bisa kita apa namanya ya tadi kreativitas tadi. Okay. tapi tujuannya saya rasa penting untuk dipegang hmm. nah yang keempat, betul bahwa meskipun meeting sektornya adalah yang bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial, tetapi peraturan pemerintah itu eh, berlaku lintas kementerian jadi sebenarnya di situ e, semangatnya yang ingin dikatakan adalah bahwa isu kejayaan sosial ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga hmm. tapi harus ada kerjasama rehabilitasi saja misalnya ada kementerian kesehatan di situ hmm. ada kementerian pendidikan di situ pemberdayaan misalnya tidak cukup kementerian sosial ada kementerian perindustrian dan perdagangan misalnya ya. di situ ada kementerian apa, ee, pemberdayaan perempuan dan anak hmm. jadi ee, ini bicara soal lintas kementerian jadi ee, ketika kita mendorong implementasinya juga jangan berfokus atau bertumpu pada satu kementerian hmm. hmm. oke, okay. gitu ya harapan dari mas <laughs> dan banyak sekali <laughs> oke, okay. kita akan mendengarkan harapan dari mas Shafiq <laughs> gimana melengkapi. Kalau Joni itu saya amini semua, <tik> amin. Saya diamini semua. Harus betul. Penonton juga mengamini apa namanya harapan maksudnya sudah terwakilkan. <tik> <tik> <tik> <tik> oh tidak, dia selalu punya tambahan. <tik> <tik> saya sih pertama, apa namanya berharap peraturan pemerintah ini eh, tidak mengulangi kesalahan yang telah lewat. Ya. Jadi harapan saya adalah bahwa Kesejahteraan sosial yang mestinya diharapkan uh, teman-teman di de developer itu sejahtera dengan tanggung jawab pemerintah hmm. itu adalah uh, apa namanya uh, mem memang memberikan impact gitu. karena pendekatan lama kan sangat cari di mempersoalkan nya hmm. pendekatan yang baru ini saya kira harus apa namanya ada pendekatan baru lah yang kata mas Joni tadi itu harus kreatif gitu ya sehingga kemudian membenahi yang memang yang memang perlu dibenahi itu, jadi tidak apa namanya kemudian mendiskriminasi difabel lagi, mempersoalkan teman-teman difabel lagi. Hmm. Ini kan ada banyak yang persoalan spiritualitas. Ya. Hmm. Teman-teman di ini akan ada bimbingan hmm. spiritualitas. Bayangin kan, ya. jadi teman-teman difabel itu harus mengikuti macam-macam ya, padahal pastinya belum akses misalnya gitu, <laughs> <laughs> Nah itu apa? Uh, apa namanya, butuh pendekatan-pendekatan yang kata Mas Suni tadi itu, yang kreatif hmm. nah karena itu memang harus ada review uh, problem program lama kemudian mengubah pada pendekatan-pendekatan uh, baru yang lebih uh, berperspektif -ber humanis. Misalnya hmm. itu perlu dibaca yang uh, yang kedua harapan uh, saya pribadi adalah ini lewat PPM <tuh> ini, harapannya ada pembacaan lagi terhadap indikator kemiskinan bagi teman-teman karena tadi uh, defable itu rentan, rentan bahkan ada yang mengatakan ya defable itu sama dengan kemiskinan sudah tidak bisa dipisahkan gitu. hmm. karena ada begitu kerentanan itu sangat kuat di situ. Hmm. Nah karena itu memang perlu ada pembacaan lebih kritis terkait dengan indikator-indikator kemiskinan, -indikator hmm. uh, apa namanya, bagi <coughs> terkait dengan program uh, apa kesejahteraan sosial ini. Yang ketiga, uh, berharap uh, Pendataannya, ada, pen, ada, ada model pendataan baru Yang lebih komprehensif hmm. uh, Yang tidak hanya membaca di konteks miskin dan tidak mampu Tapi melihat uh, Apa namanya Yang isinya setidaknya adalah uh, Apa namanya uh, Isinya itu adalah problem Domain dasar kemudian Dan domain aktivitas gitu. hmm. Kalau domain dasar kan memang ini sangat medik banget kalau dementia itu memang ya. Hmm. Uh, hambatan pendengaran, penglihatan macam-macam. Tapi itu juga bermanfaat untuk apa namanya? misalkan obat-obat uh, dan macam-macam. Tapi yang lebih penting itu adalah domain aktivitas yang itu pendataan itu menjawab problem lingkungan dan hmm. problem lingkungan ini sebenarnya yang wajib di itu. Karena ini yang uh, menyulitkan teman-teman di Kepel itu uh, terdiskriminasi, dan macam-macam gitu. Jadi Pendataan harapannya bisa diperbaiki, bisa diperbaiki, Saya kira itu. Nah, itu ya harapan dari kedua teman, -teman uh, terkait dengan PP Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas. Uh, tentu uh, saya juga berharap video ini uh, tersebar luas ya. Pertama untuk teman-teman difabel, kemudian ya masyarakat luas dan pemerintah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk uh, share like video ini kemudian komen dan tag pemerintah uh, biar mereka uh, juga tahu apa aja rekomendasi tadi banyak ya rekomendasinya ada dari pendataan kemudian uh, pemerintah yang harus kreatif kayak gitu dan uh, banyak hal yang bisa didapatkan uh, hari ini uh, kayaknya menarik sebenarnya tapi karena durasi video ini bakal kepanjangan jadi saya kira cukup uh, mudah-mudahan Uh, video ini uh, bisa mewakili apa yang uh, ingin teman-teman ketahui dari teman-teman di Bubble, di luar yang sedang berjuang untuk kita semua seperti itu.